Prediksi Real Madrid versus Celtic Jadwal Liga Champions 2022-2023 selanjutnya akan ada laga Real Madrid versus Celtic. Pertandingan Real Madrid versus Celtic akan digelar hari Kamis, 3 November 2022, di Stadion Santiago Bernabéu. Pertandingan antara Real Madrid versus Celtic merupakan laga pembuka di pekan ke-6 Liga Champions 2022-2023. Selain itu, laga tersebut juga akan disiarkan langsung melalui live streaming di video pukul 045 waktu Indonesia Barat. Selain laga Real Madrid versus Celtic, akan ada beberapa pertandingan Liga Champions di pekan ke-6 lainnya. Salah satunya ada pertandingan Victoria Fusion versus Barcelona. Real Madrid dan Celtic tergabung di grup F bersama dengan Leipzig serta Shakhtar Donetsk. Real Madrid sudah menjalani lima pertandingan di Liga Champions. Dari lima pertandingan tersebut, Real Madrid tampil cukup baik dan meraih hasil positif. Terbukti dari lima pertandingan Real Madrid berhasil meraih tiga kemenangan, satu seri dan satu kali menelan kekalahan. Sedangkan Celtic belum bisa tampil maksimal musim ini. Pasalnya, dari lima pertandingannya di Liga Champions, Celtic hanya berhasil dua seri dan menelan tiga kali kekalahan. Dengan hasil tersebut, saat ini Celtic berada di juru kunci klasemen sementara Grup F Liga Champions 2022-2023. Sedangkan Real Madrid berada di puncak klasemen. Pertandingan antara Real Madrid versus Celtic diprediksi akan berlangsung ketat. Pasalnya, Laga tersebut merupakan laga terakhir di fase grup Liga Champions 2022-2023. Namun, dalam pertandingan tersebut jika dilihat dari statistik Real Madrid lebih diunggulkan. Selain itu, Real Madrid juga diunggulkan karena bermain di kandang. Kami memprediksi Real Madrid akan menang 2-0 versus Celtic. Gol akan diciptakan oleh Vinicius, Valverde. Sempat pisah, ex-Real Madrid kembali ke klub dengan posisi berbeda. Mantan pelatih Real Madrid, Santiago Solari, resmi kembali ke klub. Ia hadir dalam posisi yang berbeda dan kini sebagai salah satu sutradara Los Blancos. Laman Relevo memberitakan jika Solari menjalani posisi barunya untuk mengembangkan dan mengoperasikan tempat pelatihan klub yang terletak di Valdebebas. Namun sejauh ini, belum ada pengumuman resmi dari klub tentang hal tersebut. Saat ini, proses tengah dijalankan di Santiago Bernabeu, Pasca pernyataan selesai, Madrid belum berhenti karena lingkungan Valdebebas akan menjadi Madrid berikutnya untuk dilakukan ekspansi. Dalam pekerjaannya, Solari akan dilibatkan dalam pengembangan ruang untuk tim Real Madrid wanita, tim utama pria, dan para pemain akademi. Pada musim depan, Real Madrid akan memasukkan tim C ke dalam pusat pelatihannya. Tim tersebut akan berada tepat di bawah Real Madrid Castilla. Solari sebelumnya sempat menukangi tim pada 2018 lalu untuk menggantikan posisi Zindin Zidane. Namun performanya, kalau menukangi tim tak berjalan bagus, sehingga dirinya harus lebih lama dari jabatannya. Pasca Real Madrid, Solari sempat terbang ke Meksiko guna menukangi klub Amerika pada 2020 lalu dan melatih hingga Maret. Real Lover menyebut jika Solari dipastikan tidak akan mendapatkan kebijakan apapun untuk berada di bangku cadangan Real Madrid, entah sebagai penjaga maupun posisi lainnya. Buruknya rumput di kandang Real Madrid Carlo Ancelotti mengeluhkan kualitas rumput di Santiago Bernabeu. Sebab kualitas rumput yang buruk jadi salah satu penyebab hasil buruk Real Madrid saat melawan. Faktor kelelahan jadi salah satu hal yang bikin Madrid tidak mampu memaksimalkan peluang. Satu lagi, kalau kata pelatih Carlo Ancelotti, itu adalah rumput lapangan Santiago Bernabeu. Mereka klub harus segera memperbaikinya, jelasnya dilansir dari Marka. Saya bukan tukang kebun, yang pasti itu membuat kami khawatir, sindir Encelotti. Beberapa pemain Real Madrid juga sempat mengeluhkan hal serupa belum lama ini, misalnya kiper Thibaut Courtois. Rumput lapangan Santiago Bernabeu disebut menyulitkan Madrid bermain dengan gayanya sendiri. Keadaan lapangan tidak membantu kami untuk memainkan gaya kami sendiri, ujarnya. Pihak Real Madrid sebenarnya sudah mengungkapkan kondisi rumput di Santiago Bernabeu. Faktor cuaca jadi pemenyebabnya, tapi dalam beberapa waktu ke depan, kondisinya diklaim akan berubah lebih baik. Rumput itu berasal dari Extremadura, kawasan barat Spanyol. Di sana suhunya sangat dingin dan sulit menyesuaikan dengan suhu di sini. Dalam beberapa pekan ke depan akan membaik, ujar Direktur Hubungan Institusional Klub Emilio Butragueno. Rumput di lapangan Santiago Bernabeu sendiri dikabarkan kering dan gampang rontok. Hal itu ditambah dengan cuaca panas di Madrid dalam beberapa waktu terakhir, membuat rumputnya jadi cepat rusak. Marco Asensio mungkin perpanjang kontrak dengan Real Madrid Marco Asensio dilaporkan mungkin menandatangani kontrak baru di Real Madrid, meskipun banyak dikaitkan dengan kepindahannya ke sejumlah klub juara Spanyol dan Eropa. Manajer Real Madrid Carlo Ancelotti baru-baru ini menyarankan agar Asensio dapat menandatangani kontrak baru. Menurut Marka, telah terjadi perubahan pada masa depannya dengan penyerang sekarang bersiap untuk menandatangani kontrak jangka panjang baru di ibu kota Spanyol. Laporan tersebut mengklaim bahwa Asensio selalu memprioritaskan tinggal di Bernabeu meskipun menyadari bahwa ia berpotensi mendapatkan lebih banyak uang dengan pindah ke tempat lain. Penyerang itu adalah pemain vital bagi Los Blancos selama musim 2021-2022, membuat 42 penampilan di semua kompetisi, menyumbang 12 gol dan 2 assist dalam prosesnya. Asensio mencetak 10 gol di La Liga saat raksasa ibu kota mengangkat gelar, sementara ia juga menyumbangkan 1 gol dan 2 assist dalam kemenangan tim di Liga Champions. Penyerang itu juga telah membuat 13 penampilan musim ini, menyumbangkan 2 gol dan 2 assist dalam prosesnya. Terlepas dari perjuangannya untuk bermain reguler musim ini, Asensio terlibat untuk Spanyol selama jeda internasional baru-baru ini dan dia diperkirakan akan masuk dalam squad La Roja untuk Piala Dunia. Mantan pemain muda Mallorca ini telah membuat 248 penampilan untuk Real Madrid sejak kedatangannya pada tahun 2015 menyumbangkan 51 gol dan 26 assist dalam prosesnya.